Halo teman-teman, hari ini kita belajar mengenal bentuk angka dari angka 1 sampai 10 ya. Mari kita mulai. 1. Seperti pensil. 2. Seperti bebek berenang Tiga Seperti sayap kupu-kupu Empat Seperti layar pada kapal Lima seperti orang gendut pakai topi, enam seperti belalai pada gajah, tujuh seperti tongkat orang tua. delapan seperti boneka salju sembilan seperti ekor monyet sepuluh seperti tik dan bola baseball nah Teman-teman sudah tahu ya bentuk-bentuk angkanya Sekarang mari kita hitung bersama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh 9 10 Terima kasih Jangan lupa belajar ya Belajar mudah dan ceria bersama Rai Sampai jumpa